USD Swiss franc bullish awasi area kritis bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.92171 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.91901. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Februari tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2.